gua apa pecahannya dikit malah. Oh, <tuk> <tuk> dikasih kali 500 di ulti mamang jodi kaget goblok anji bisi aki aduh aduh aduh aduh sempetin Halo halo, baraya wayang. apa kabar semua hari ini? Semoga baik semua ya kawan-kawan. Masih bersama Mamang Joni di sini di channel teks cinta kita, wayang jackpot. Iya hari-hari bertemu Mamang Joni, apakah kalian kaget parusing? rushing? Entah ya jangan sampai ya. Seperti biasa hari ini. Mamang Joni mau membagikan info slot gacor nih buat kalian nih. Pola-pola cantik dari Mamang Joni, ayo atuh langsung. Oh iya juga, Mamang Joni mau ngingetin ya. Setiap hari selasa ya he, he, komunitas, Mamang Go, eh, Mamang Boni lagi. komunitas Mamang Joni ngadain giveaway Buat kalian semua ya di komunitas ya Pencinta komunitas KSS Komunitas Slaughter santuy Makanya Hayu yang belum join Join komunitas Mamang Joni Nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar Oke okay? Di giveaway mingguannya he, he, Hadiah utamanya satu buah unit handphone dan berbagai macam merchandise dan free bet. Oke kawan-kawan makanya hayu stay di ini komunitas Mamang Joni ya hayu parada masuk ya He -he. So kamekan Barudak Iya ini kita sudah di dalam gamesnya ya Barudak ya Baraya Kawan-kawan seperti biasa Mamang Joni bawa modal gocap golek aja ini ya He -he gua cap manja, ya, kawan-kawan. Ya, he, buat kawan-kawan juga, ini memang Joninya main di poswin satu ya, kawan-kawan. Langsung kita setting-setting seperti biasa di Turbo Turbo 10 ala Mamang Joni TNI dengan GB empat ratus, ya, DC on. Langsung kita lihat, ya, pecahannya bagus ternyata, ya, kawan-kawan, ya, he, he. oke, kuning mantap jiwa tapi skaternya turun tidak akan diulti digedik sama si aki hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm. oke Mega, kuning hijau nggak ada aduh siap kosong, seperti biasa lagi di turbo 10 aja oke oke Oh, iya juga. Ini sebelum kalian main, kalian bisa cek-cek RTP dulu, ya, He -he, kawan. Ya, makanya semua supaya kalian ada referensi main. He -he, kalau memang Joni ngasih pola, cek dulu. Oke, langsung dikasih gratisannya, ya, kawan-kawan. Enak, lezat, sedap, nikmat. Coba kita lihat, dapat apa ini? siap ya. oke kaldu kaldu cantik awal yang baik ini saudara saudara kawan kawan, tapi sayang pecahannya sedikit ya kali dua kali tiga lewat kaldu kaldu cantik biasanya air awal awal keketongan mah kaldu cantik dan dapat terus. Oh kudu biayanya banyak ini enak kalau diulti di gedik aduh aduh aduh, ayo aki. Mana ulti lagi Aki Anjim, Aki Anjim Tidak mau di ulti goblay si Aki Anjim Oke hejo mm -mm. Biliku kuning Oke kuning kuning kuning Kuning kuning mengambang Tapi tidak di ulti dipelong dilihat saja Ini ayo Aki Tolonglah di ulti Aki Angkat tanganmu Aki Aki, ayo Aki, Aki, Aki, Aki, Jahanam, Anjim. Goblai nggak mau wae way dari tadi. Aduh, sekarang baru diulti. Geram air pecahannya dikit, malah. Oh. <tuk> kali lima 500 diulti. Mamang Jodi kaget, Goblai, Anjim, si Aki. Aduh, aduh, aduh, aduh. Sempak pertama kita, senap nikmat. ayah siap, boy. Ayo siya Anjim, enak ini mas, sedap nikmat gue enjoy. Aduh, oke auto sempak lagi kawan-kawan sempak si Aki memang wangi Anjim hmm. Enak ya. kali dua lewat Lagi aduh, oke kuning ini banyak Aki Aki, kaldu lagi ulti boleh kakek Ultinya mana Anjim, ulti kakeknya hanam ulti Mana ultimu anjim kali dua aja aduh aduh aduh aduh tidak mau mengulti anjing Oke ini diulti aduh aduh giliran pecahnya dikit mau dia ya tapi auto sempaksional Sempak si kakek memang wangi ini ya kawan-kawan semua uh, uh, Makanya atuh hayu main di bosin 168 cu. Seger ini mau ya, sedap nikmat bagi nyoy. Aduh, aduh. Uh, uh. <coughs> aduh, mamang Joni sampai batuk. Aduh kini. Terakhir kan kakek. Aak, mantap, dapat lagi. Aduh, aduh, aduh, aduh itu hijau kuning. Aduh tidak ada yang mau pecah lagi sempak tapi sempaknya sempak tipis aja aduh ditampi Aki nuhun aturuhun nuhun kali 500 cu saya nggak bisa maksuin ya kawan-kawan goblay memang si Aki ini ya aduh aduh aduh aduh aduh Aduh Mamang Joni masih deg-degan ini gemetaran ini ya. Habis di ulti kali 500 ya. Kawan-kawan, ada yang cita-citanya ingin di lagi sama si Aki? eh uh, uh, kalau kalian mah di kali 2 aja cukup ya. Uh, uh, jangan kali 100 sama 500, bisa kaget sih uh, ya. Eh, sia boy. alam, Oh oh. Aduh kali 12 ya lewat. Aduh si Aki memang lagi panas ini si Aki lagi merah ini ya kawan-kawan ya mengulti ngulti cantik oh, Aduh dulu itu mah kota sayang Ay! satu lagi seketeknya oh duh oh di luar kan juga ganas ya mengulti terus si aki ini ya Aduh aduh cincin sayang satu lagi alas ya boy seketeknya nyangkut hiji day nggak tahu di mana nyangkutnya mamang joni juga ingetin lagi ya kawan-kawan kalau setiap minggu di komunitas mamang joni komunitas kss ngadain Giveaway cantik buat kalian semua yang ada di komunitas ya Hayu kalau mau daftar, mau ikutan, gas masuk komunitas Mamang Joni ya. Nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya kawan-kawan uh, uh, uh, uh, uh. Hadiah utamanya handphone yeah, Hayu yang mau handphone, Hayu ikutan makanya giveaway cantik dari komunitas Mamang Joni ya Mm -mm, masuk ke komunitas mamang Joni ya di sana juga kalian bisa minta pola-pola cantik ya oke okay. langsung juga kalian di sana bisa minta RTP FTP bang ektp hari ini bang minta ya nanti di sana dikasih oke okay, sama kawan-kawan mamang Joni ya kalian bisa sharing-sharing juga pola-pola cantik hari ini ya oke okay. Oke, okay, siap Boy. Allah. Oh, oh, oh Kuning. Aduh, Mamung Joni ini masih gemetaran ini ya. Aduh, siap Boy. Aduh. Oh, kali 500 aki enak. Tapi sayang nggak bisa maxwin. Tapi setidaknya kita sudah profit ya 700 ribu. Kita coba kita baikkan aja lah ya sugan si ayah deh ya Kali 100 kali 250 nya kita belum dapat ini ya Langsung lah gas lah Oke aduh siya boy Alas ya boy o, o, Aduh Alah kosong eh Enggak bener ini ya si ya Aduh Gilekan kita, baik si Aki malah begini ya kawan-kawannya. Aduh, nyekel hati mamang Joni mah. Oke okay lah, bye bye bye bye nggak apa-apa ya. Ay, ay, ay. tapi dikasih kali 15 langsung bucat. Och, Oc. Oc. Oc. Oc. Oc. sempak tipis, sempak tipis, sempak tipis. Oke hijau kuning ungu juga boleh jadi, tapi tidak dikasih. Ayo, Aki cius. Uh, oh, oh, ini kalau diulti digedik enak, tapi tidak mau. Si Aki kemana? Aka mana? Aki kemana? Ulti si Aki di mana? Datangna. Ini enak kalau diulti anjim kali dua dapat ya, lumbayun ya. Enggak jadi Rungkat City kita malah dikasih profit tipis dari si Aki ya kawan-kawan ya Oyo siap Oke terakhirannya dikasih lagi big Odu Odu Odu Odu Odu siap boy lumayan ya 19 bu ya super bagong super big super bagong Oke Edi dikasih lagi ya tipis-tipis cantik dua dua ya. Tau okay, ki ini terakhir kan kasih yang enak-enak ki. Mantap ungu boleh nggak mau. Uh, aduh lo bateng kalduna kalduna lo bateng lumayun tiga puluh tiga covid ya kawan-kawan. Disangkain bakal ngasih rungkat ya ini ya. Aduh sayang sekali. Oh e -e, ini kita udah covid gede nih ya kawan-kawan ya, e -e. kayaknya sampai sini aja lah Mamang Joni ya menemaninya. Ingat kalau main kayak gini kalian jangan nafsu harus bersyukur udah dapat segini ya udahan aja ya. Yang penting bisa ngewedek-wedek cantik. Eh eh, ya terakhiran Aduh kan? Aduh siapa ngedapatkan Jim? Goblay, goblay lah ya. E -e. Cukup cukup cukup kawan-kawan ya. Mamang Joni juga ingetin lagi setiap hari Selasa eh, eh, komunitas Mamang Joni mau bagi-bagi giveaway buat kalian semua ya yang ada di komunitas Mamang Joni nanti setiap hari Selasa eh, eh, kalian pantengin channel Mr. Alex Loter ya eh, channelnya Bang Alex itu yang akan ngebagiin giveaway buat kalian semua ya baraya ya eh, eh. makanya hayu. Ya, gabung komunitas Mamang Joni. Nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar. Hadiah utamanya handphone, dan masih banyak hadiah-hadiah lainnya buat kalian semua. Hayu, cepetan daftar ya uh -uh, yang mau handphone uh -uh, atau merchandise yang lain, kayak baju yang kayak gitu. Hayu, gabung di komunitas Mamang Joni, ya komunitas KSS. Oke, kawan-kawan, uh, sekian dari Mamang Joni. Ini Mamang Joni mau WD dulu ya. Ngebede cantik dulu ya, diikuti kali 500 ratus. Eh, ngasih aja ya anjim, e, e, sekian ya, bakaya inget ya, bakaya ya stay safe, stay healthy. E, e, Kalau karena Mamang Joni mah, e, dadah. poswin satu enam delapan, senggol dong bos.